sakit orang yang paling saya sayangi sakit perasaan saya ya sedih juga sih kesel aja orang saya aja kalau misalkan merokok di depan cewek -cewek saya aja nggak pernah gitu kenapa pertanyaan itu dilematis bagi saya karena saya pun merokok pasti bakal kunci banget sama rokok kalau sakit mah sedih deh uh, kalau saya sih saya jujur saya merokok Cuma hmm. dalam dalam, dalam lupuk hati sih saya, mereka gak ngedukung ya. banget, berupuk pasti saya, ya ada sedihnya juga gitu selama kita berpikir positif dan pengen maju terus sakitnya sih masih berasa sakit pasti masih berasa sakit tapi kayaknya uh, insya Allah jauh-jauh deh itu udah saya alami ya saya itu ya, kenal Bukan sih waktu itu, saya susah nafas hampir sembuh. gue Nah saya itu, gua yang bocor, nyantuk, kelihatan Salah satu penyebabnya adalah bapaknya berokok berat. Sayang banget ya, orang yang merokok juga kenal gitu <laughs> Kenal aku juga jadi <laughs> kalau paru-parunya udah lumayan kator kaya-kara Temen kan sering merokok dari SMK jadi terpapar itu dulu uh, Saya lagi ngalamin itu. Bapak saya sendiri hari ini lagi mau dioperasi karena itu udah terlalu lama merokok. Kayak orang tua saya juga, bokap bener -bener. menderita kanker, emang gara kanker juga? Ayah saya uh, menderita uh, stroke karena akibat beliau kebanyakan nikotin. Saya sedih gitu, loh. karena biasanya kami bisa jalan-jalan bersama. dan karena tidak bisa lagi. Teman ada yang sakit asma gara-gara saya, makanya saya langsung berhenti merokok posisi Ya harusnya mereka juga bisa menempatkan di mana posisi uh, dia merokok gitu. Kalau misal orang tua saya kan merokok, tiba-tiba dari lingkungan itu merokok. Dan dia yang terkenal sakit, ya sak, uh, rasanya itu... Ya kecewa gitu ma, menurut Indonesia jadi dia lebih mementingkan diri sendiri daripada di lingkungan sekitar Kalau saya ngambil poinnya gini aja Ini bisnis Ya kalau merokok sendiri kan memang udah banyak ya himbauannya selain dia itu merugikan dirinya sendiri dan itu juga merugikan apa perokok pasif Karena dia tetap dapat undang-undang oleh pemerintah dia patuh pemerintah, tinggal tergantung orang mau rokok atau enggak. Sakitnya karena menghirup asap rokok. Nah, itu dia. Orang yang merokok itu harus itu tahu tempat. Oh. Cukup prihatin ya. Mungkin kesadaran warga Indonesia masalah rokok belum dapat disadarkan dari diri sendiri. Kita bisa lihat contoh di Singapura, di Malaysia. Kalau orang merokok selalu ada di tempatnya sebagai orang tua ya artinya anak terutama kalau sakit dia sedih lah kenapa nggak dilarang anak ngerokok harus dikurangi ngerokoknya dan harus sering olahraga dan makan makanan yang bergizi merangkul dia supaya uh, menjauh dari asap ataupun dari uh, konsumsi rokok itu sendiri kita jaga gitu itu nah, gimana caranya orang-orang terdekat kita nggak sampai kena asap merokok itu nah, kita memang harus berhenti merokok. Kalau aku mendingan diprotek aja di sebelumnya Kayak kita sini, sering sering pakai masker gitu Cuman kalau misalnya emang sampai tiba-tiba kena juga Ya gimana ya? Sudah <tid> dia aja sih maksudnya kan bukan kita yang salah kita juga kan Bukan kita yang ngerokok tapi kita yang kena imbasnya. Kita sebagai orang non-prokok non Ya berusaha buat ngingetin aja sih Biar nggak terlalu banyak aja sih ngerokoknya ini Mendoakan nah yang kedua mengingatkan jangan kembali untuk melakukan merokok. Sedih nggak sayang sama dirinya sendiri.